Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang anak-anakku kelas 10 siswa baru jurusan teknik dan bisnis sepeda motor SMK SMKNO Ma'arif Kudus Perkenalkan saya Bapak Sukamto sebagai ketua jurusan teknik dan bisnis sepeda motor Di masa pandemi COVID-19 saya harus sampaikan profil tentang teknik dan bisnis sepeda motor lewat media online ini Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di teknik dan bisnis sepeda motor SMK SMKNO Ma'arif Kudus Berikutnya program kalian teknik dan bisnis sepeda motor SMK SMKNO Ma'arif Kudus Merupakan salah satu jurusan favorit di dunia otomotif yang sangat diminati oleh masyarakat di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor siswa dituntut untuk mempelajari tentang sepeda motor yang didukung oleh sarana dan prasarana sesuai standar industri mentor-mentor instruktur yang ramah dan kompeten sehingga dukungan industri berskala internasional dari segi peralatan hingga pengetahuan tentang teknologi sepeda motor terbaru. Adik-adik kelas 10 siswa baru yang berbahagia. Untuk target di teknik sepeda motor SMK N Umaripudus siswa diharapkan satu, menguasai teknologi smart motor injeksi. Motor injeksi yang terbaru yang kedua siswa diharapkan mampu melakukan perbaikan sepeda motor baik di sistem kelistrikan engine atau mesin sasis sampai modifikasi motor yang ketiga siswa diharapkan mampu melakukan perbaikan jenis motor matik moped maupun sport Berikutnya siswa harus mampu melakukan perbaikan di semua tipe motor injeksi Baik motor Yamaha, Honda, Suzuki, sekalipun merek Kawasaki Yang terakhir siswa diharapkan mampu dan memiliki jiwa kewirausahaan Di bidang otomotif khususnya untuk Membuka bengkel sepeda motor Adik-adik kelas 10 Siswa baru yang berbahagia Untuk selanjutnya yaitu profil lulusan Siswa dituntut memiliki yang pertama Wawasan kebangsaan Dan berperilaku ahlu sunnah wal jamaah Dan serta berbudaya industri Artinya kita SMKN Omari Kudus mana kita belajar Tidak hanya dari segi keterampilan saja Tapi mulai sikap atau attitude Dan setiap hari, setiap saat kita diajarkan Berdasarkan ahli sunnah wal jamaah Yang kedua siswa harus memiliki keterampilan yang kuat Pengetahuan yang cukup dan sikap agar kompeten di bidang pemeliharaan mesin Pemeliharaan sasis maupun pemeliharaan kelistrikan sepeda motor Dan di dunia kerja di bengkel-bengkel resmi Kalian bisa menjadi sebagai mekanik atau teknisi yang handal Di bengkel resmi tidak hanya di bengkel pit Yamaha Mataram Sakti tapi bisa di bengkel resmi Honda, Ahas, Astra Dan bahkan untuk di merek di Suzuki juga bisa diterima semua Adik-adik jangan khawatir Bahwa setelah lulus Anda juga dibekali Dipersiapkan untuk betul-betul maksimal Betul-betul hebat dan bisa berwirausaha khususnya di bidang otomotif, adik-adik bisa membuka bengkel sepeda motor. Keunggulan di teknik dan bisnis sepeda motor SMK Mari Kudus. Yang pertama, kurikulum kita sudah integrasi dengan industri, PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Yang kedua, pembelajarannya sudah menggunakan berbasis PBET dan Teaching Factory. Yang ketiga, di teknik sepeda motor SMKN Omari Kudus, sudah membuka kelas khusus, kelas khusus Yamaha, yang keempat menggunakan budaya industri sehingga kita bisa mengacu SOP dan yang lain sesuai dengan standarnya. Yang kelima, fasilitas belajar yang standar industri Bengkel yang secara resmi dengan bengkel industri Yang keenam, memiliki TUK, LSP, SMK, NO, Ma'arif Kudus di mana kita sebagai tempat uji kompetensi Adik-adik yang sudah kelas 12 nanti setelah selesai Akan mengikuti ujian LSP atau uji kompetensi yang dilaksanakan di SMKN Ma'arif Kudus Dan kita juga memiliki TUK LSP TOP Sehingga menggunakan LSP TOP kita kolaborasi Sehingga apa yang kita inginkan kita sesuai standar yang kita harapkan kompetensi Yang harus kita sesuaikan yang ada di SMKNO Ma'arif Kudus yang ke-8 kelas 12 Setelah selesai dia menempuh tiga tahun Untuk di SMK Nomari Kudus Dia akan diuji sertifikasi kelas khusus Yamaha Yang menguji langsung dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Dari DDS 3 Semarang Fasilitas praktek yang ada di Teknik dan bispeda Motor SMK Nomari Kudus Yang pertama memiliki workshop kelas Yamaha sarana praktek yang khusus standar PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing yang kedua workshop sepeda motor reguler juga diikuti dengan adanya ruang teori yang standar dengan industri tempat uji kompetensi Perpustakaan dan sarana penunjang Representatif standar bengkel resmi Adik-adik bisa untuk melihat di set Untuk perlengkapan alat dan media Media yang kita gunakan Banyak sekali yang sudah menggunakan Teknologi yang sekarang Dengan teknologi yang canggih Media yang kita gunakan Yang pertama mungkin adik-adik bisa Untuk melihat di slide Yaitu bisa ada fiction Tipe spot yaitu kemudian ada tipe Matic dan Moped dan biasanya kita juga ada banyak Yamaha irock Nmax dan yang lain-lain dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan dengan injektor tester alat ini digunakan untuk mengecek semprotan atau kerusakan pada injektor pada motor injeksi kemudian Peralatan yang ada di situ di slide ada hidrolik press dan KD toolset dilengkapi dengan scanner injeksi OBD2 yang dengan standar bengkel resmi Yamaha Mataram Sakti. Adik-adik siswa baru kelas 10 yang bahagia. Kita tidak ketinggalan apa yang ada di slide tersebut yaitu prestasi. Kita tidak mau kalah dengan Jurusan-jurusan yang lain utamanya adalah SMK-SMK yang ada di sekitar Kudus maupun di tingkat provinsi Bahkan sampai di tingkat nasional Di tahun 2015 kita sudah mulai punya prestasi yaitu skill kontes Yamaha se-Jawa Tengah dan DIY Kita menjuarai juara satu Kemudian, di tahun 2016 kita juara se-Jawa Tengah dan DIY juara satu juga. Kemudian, di tahun 2017 kita juara satu lomba keterampilan siswa teknik sepeda motor. Di tahun 2018 kita tidak ketinggalan juara tiga nasional skill contest se-Indonesia yang dilaksanakan kebetulan di Semarang yang biasa dua tahun kemudian yang lalu dilakukan di Jakarta yang tahun 2002 2019 juara satu lomba keterampilan sekolah Teknik sepeda motor se Kabupaten Kudus yang terakhir di tahun 2019 juara 2 skill kontes Yamaha se Jawa Tengah dan DIY adik-adik yang kami sampaikan yang ada di slide tersebut ini merupakan prestasi kita masih eksis selama ini bahkan tahun 2020 karena masa covid pandemi 2020 ini untuk lomba skill kontes Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kita ditunda baru masuk di Semifinal menggunakan online juara 1 se-Jawa Tengah dan DIY. Namun karena adanya Covid-19 ini maka untuk lomba final yang ada dilaksanakan di Boyolali sementara ditunda. Adik-adik yang berbahagia marilah kita selalu semangat belajar raihlah prestasi dengan yang ada kakak tingkat kalian yang sampai saat ini silakan adik-adik bisa mengikuti jejak bahkan sampai lulus bisa bekerja jadi orang yang sukses dan berbakti kepada orang tua dan tak lupa SMK kita SMK No Ma'arif Kudus yang berwawasan ahli sunah wal jamaah selalu ingat kepada dunia dan akhirat yang terakhir kita juga merupakan tempat uji kompetensi di mana adik-adik semua nantinya kalau kelas 12 sudah selesai di akhir pembelajaran maka adik-adik akan berlisensi standar Kompetensi yang ada dengan ujian LSP, baik kita gunakan dengan LSP SMK Mariputus atau menggunakan LSP TOP. Dan itu pun bisa dilaksanakan tidak hanya siswa saja, tapi bisa kepada bapak, ibu guru, otomotif maupun bengkel-bengkel yang ada di lingkungan sekolah, bahkan dari masyarakat umum. Setelah mendengarkan paparan yang sudah saya sampaikan, harapan saya semoga adik-adik semua bisa berprestasi dan giat belajar dengan sungguh-sungguh di SMK N Kudus. Sampai ketemu di pembelajaran tatap muka di kemudian hari. Salam Jama, semakin di depan. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.